Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal-naas, uttaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalak minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisa'a wa attaku allaha aladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal-ladhin aman, uttaku wa kulu qawlan sadeedah yuslih lakum aamalakum wa yagfir dunubakum wa Allah wa rasulah faqad faza fawzan azimah amma ba'd fa'in astakal wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah fa'inna Yaa mayyuma yarahimani warahimakumullah. Dari hal yang mendebarkan hati. Renungan selama seorang hamba itu hidup adalah ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kejadian yang semuanya akan menyaksikannya pada hari kiamat harus menyiapkan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, di dimanakah sekutu-sekutu yang kalian menyangka bahwa sekutu-sekutu itu adalah tandingan bagiku. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang hamba. Terkait dengan ibadahnya kepada Allah. Kemurnian penghambaannya. Ketulusannya. Keikhlasannya. Dan segala hal. Yang terkait dengan kehususan dan hak Allah SWT. Allah akan mempertanyakan. Apabila ada yang beribadah kepada selain Allah. Allah akan tanyakan. Di mana sekutu itu. Apabila ada yang mengharap kepada selain Allah. Ada yang ria terhadap selain Allah mencari wajah pujian dan selain daripada Allah maka ingat konteks di dalam ayat pertanyaan umum di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu adalah sekutu terhadapku maka ini adalah hal yang hendaknya selalu kita perhatikan kerana keikhlasan bagi seorang hamba itu adalah kewajibannya di dalam peragama wa ma umiru إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُتِّينَ هُوْ نَفَاءِ Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai orang-orang yang hanif orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan keikhlasan yang merupakan jalannya kepada sorga Keikhlasan ini merupakan jalannya kepada surga wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallah almukhlasin ulai ka lahum rizqum ma'lum dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan dibalas dengan neraka dengan keburukan kecuali bagi hamba-hambaku yang ikhlas hanya diperkecualikan orang-orang yang ikhlas untuk mereka rezeki yang telah dimaklumi Kemudian disebutkan bagaimana keindahan di dalam surga itu bagi orang-orang yang ikhlas. Dan syaitan akan menyesatkan seluruh manusia bersumpah akan hal tersebut dan dia memperkecualikan satu golongan saya. Allah terangkan di dalam Al-Qur'an ucapannya, qala biizzati kala uhiyannakum ajmain illa ibadakaminhumul mukhlasin. Demikian keagungan ya Allah. Saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang selalu berlaku ikhlas terhadapmu. dan keikhlasan itu adalah hal yang mensucikan hati. Telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "thalathatun la yajillu alayhinna qalbum ri'i muslim". Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa dengki, tidak akan membawa penyakit. Salah satunya adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Keikhlasan ini pula yang menjadi sebab kejayaan umat ini. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifihha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, bisalatihim, bid'awatihim, wasalatihim, wa ikhlasihim. Dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. kerana itulah suatu hal yang sangat besar. Di sisi Rasulullah SAW menjaga dari tauhid dan menjaga dari segala sebab yang menyebabkan tauhid itu terpelihara dan menjadi sempurna. Bahkan Rasulullah SAW pernah berucap suatu hal yang sangat dahsyat. Yang harusnya selalu kita renungi diriwetkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad ibnul Labid radiallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para Sahabat Inna akhfu Inna akhufa ma akhfu alaiyku al shirkul asgar Sesungguhnya hal yang paling saya takutkan atas kalian atas kalian wahai para Sahabat Bagaimana pula atas kita semua Sesungguhnya hal yang paling saya takutkan atas kalian wahai para sahabat adalah syirik asgar. Maka para sahabat, radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apa syirik asgar? Apa syirik asgar yang dimaksud? Kata beliau ar -riya. Itu adalah riya. Inna Allah yaqoolu yoma al-kiyamah yaqoolu ibadu b'alamalim. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, saat seluruh manusia dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian itu riak terhadap mereka dengan amalan-amalan kalian di dunia. Pergi kalian kepada mereka. Cari orang-orang itu yang kalian ingin menonjolkan, ingin memperlihatkan amalan kalian kepada mereka. Cari orang-orang tersebut apakah kalian menemukan di sisi orang-orang itu ada balasan ada pahala dan ini adalah suatu hal yang harusnya selalu kita renungi bagaimana riya itu telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai hal yang paling dikhawatirkan atas generasi terbaik di tengah umat ini terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim telah diterangkan tentang riya tersebut akan bahayanya dan diterangkan tentang bentuk-bentuknya di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa riyah itu dari sifat kaum munafikin. Innal Sesungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah tapi mereka lah yang tertipu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Mereka berdiri untuk sholat. Maka mereka tidak melakukan sholat itu kecuali dalam keadaan malas. Selalu ria ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Perhatikan dari sifat-sifat kaum munafik ini. Salah satunya adalah selalu ria di dalam amalannya. Karena itu diantara jenis ria ada namanya... Riaknya kaum munafikin Dan ini sifatnya adalah syirik akbar Yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman Ukuran riak yang seperti ini Adalah riak yang mewarnai seluruh amalannya Apapun yang dia kerjakan Dimanapun dia berada Maka dia selalu ingin dilihat oleh manusia Tidak mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini riaknya kaum munafikin Dan ini adalah hal yang bisa membatalkan keislaman Masuk di dalam syirik akbar Adapun pun riak yang masuk di dalam syirik asgar itu yang diperingatkan bahayanya oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Ria yang memasuki sebagian amalan. Berada di sela-sela sebagian amalan. Kadang tidak disadari oleh seorang hamba. Bisa menjatuhkannya ke dalam bahaya dari ria tersebut. Karena itulah para ulama telah menyebutkan sebuah obat yang sangat penting untuk kita renungi. Perkara-perkara yang membentengi kita dari penyakit riak tersebut, sebuah ayat Al-Quran yang di dalamnya lima dasar pokok yang memutus seluruh akar-akar riak dari hati. Ayat ini selalu kita baca di hari Jumat, diberi keutamaan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam di dalam membacanya di malam maupun di hari Jumat, yaitu di akhir dari Surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Katakanlah, kepadaku bahwa Yang Nabi Muhammad, "Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa sama seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa yang kalian ibadahi adalah sesembahan Yang Maha Satu. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rohnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Dan jangan sekali kali dia berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hal apapun. Ini lima dasar pokok yang dengannya mengobati hati seorang hamba dari segala bentuk ria dan memutus ria itu dari hatinya apabila dia renungi dengan seksama dan dia perhatikan serta diamalkan di dalam kehidupannya. Yang pertama, Obat yang pertama kulit nama anabasharomislokom. Katakan Nuhain Nabi Muhammad, saya hanyalah manusia biasa, sama seperti kalian. Ini obat pokok di dalam ria. Seorang hendanya memandang perhatian manusia, apa yang dilihat oleh manusia terhadap dirinya itu sama seperti dirinya. Dia juga manusia, mereka manusia, dan semuanya adalah manusia hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Semuanya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah la yanturu ila suwarikum. Wa la ila Walakin ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad jasad kalian. Sesungguhnya Allah lihat pada kalian adalah hati-hati dan amalan-amalan kalian. Maka pandangan manusia jangan ditoleh. Anggaplah manusia itu sama dengan dirinya. Tidak ada yang harus dihargai dari pandangan mereka, tapi yang harus dan patut dihargai adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, apa penilaian Allah terhadap dirinya, apakah dia telah ridhai hal tersebut atau tidak. Kemudian obat yang kedua dari penyakit ria tersebut di dalam kelanjutan ayat Kul innamana ana basyarum yuha ilahukum ilahu wahid muruhiyukan kepadamu bahwa sembahan yang kalian ibadahi adalah sembahan yang Maha Satu. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah utus Nabi Muhammad dengannya. Dan itu adalah agamanya para nabi dan para rasul. Menyerukan bahwa yang diibadahi cuma satu. Hak penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam masalah ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Karena itu ikhlas adalah Menyendirikan maksud itu hanya untuk Allah semata. Menyendirikan maksud hanya untuk Allah semata dan tidak memperhitungkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam maksudnya. Dia hanya memperhitungkan Allah di dalamnya. Itulah yang disebut dengan ikhlas, dan itulah ibadah, itulah tauhid, itulah seorang yang selalu menganggap bahwa yang dia ibadahi hanya sesembahan yang Maha Satu. Kemudian, yang ketiga dari obat ria itu adalah dia selalu mengingat, فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rohnya. Perjumpaan dengan rohnya, apabila selalu dia hadirkan di dalam dirinya, itu adalah hal yang mengobati dan hal yang akan menjaganya dari penyakit ria. Perjumpaan dengan rohnya, ditafsirkan dengan dua penafsiran, disebutkan oleh al bagawi dan selainnya. Penafsiran yang pertama, perjumpaan dengan rohnya, yaitu dia mengharap dia khawatir berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa amalan-amalannya. Dan amalan-amalannya itu akan dipermasalahkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekhawatirannya ini. Maka dia selalu menjaga keikhlasannya di dalam ibadah. kelurusan di dalam amalannya. Agar diterima dan dia selamat ketika dia berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mana yang kedua perjumpaan dengan Rohnya adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya. Maka barang siapa? Yang mengharapkan nikmat berjumpa dengan Allah di sorga melihat wajah Allah di sorga maka dia perhatikan dari keikhlasannya dia perhatikan dari dua syarat yang akan disebutkan. Itulah mana ikhlas. Apabila hal ini dibawa oleh seorang hamba maka itu akan mengubati hatinya dan menjaga hatinya selalu lurus dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang keempat, amal, amalan salihah hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Syarat bagi siapa yang ingin selamat di depan Allah pada hari kiamat Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada wajahnya di sorga Apabila dia beramal dengan amalan yang salih Dan amalan salih itu adalah amalan yang mengumpulkan padanya tiga syarat Syarat yang pertama adalah Tauhid Dia adalah orang yang murni ibadahnya kepada Allah Tidak berbuat kesyirikan Dan syarat yang kedua ikhlas Dan syarat yang ketiga sesuai dengan petunjuk dan Tentuan Rasulullah alaihi wasallam. itulah setiap amalan Dikatakan amalan salih diterima Apabila amalan itu disertai Dengan keikhlasan Tidak tidak ada riak di dalamnya Dan ini akan membuatnya khawatir Dari riak dan menjauhi Segala bentuk riak tersebut Agar supaya dia bisa memenuhi Syarat amalan salih Bisa membawa amalan salih yang sebenarnya Kemudian yang kelima Wala bi Ini larangan untuk berbuat kesyirikan dengan bentuk apapun, apakah itu riahnya kaum munafikin ataupun riah yang menyelingi dari ibadah-ibadah manusia yang bersifat syirik asgar yang sangat membahayakan. Maka ini lima obat di dalam sebuah ayat sangat indah untuk diperhatikan dan diamalkan di dalam kehidupan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Apala ya'alamu idha bu'thirama bu fil kubur wahussilama fil sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir aqulu wa 'ala wa syukru ala wa an la ilaha illallah la la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma muslimin juma jumat rahimani wa rahimakumullah hari kiamat itu Allah katakan Hari tatkala segala rahasia akan ditampakkan, tidak ada yang bisa tersembunyi dari apa yang terselip di dalam hati, dari niat-niat yang tidak lurus, dan amalan-amalan yang berada di dalam hati semuanya akan dihisap, ditampakkan, dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan diterangkan. Di dalam riwayat at tirmidzi sebagai tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka wal waliyahubillah. Bukan penyembah kuburan, bukan penyembah berhala. Tetapi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang salih luput dari mereka syarat keikhlasan. Amalan yang dikerjakan karena ria Didatangkanlah seorang yang mati di medan pertempuran masih dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian ditanyakan tentang amalannya. Maka dia berkata, Ya Allah, saya berperan di jalanmu. Terbunuh di sisi karena engkau. Maka Allah firman kepadanya, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad supaya dikatakan kamu adalah seorang pemberani. Dan manusia telah mengucapkan itu. Bahwa engkau adalah pemberani. Maka Allah perintah agar supaya ia pun diseret di atas wajahnya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian setelah itu dilatangkan orang yang membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran ketika disebutkan akan hal tersebut kepadanya. Ditanyakan apa yang engkau lakukan. Maka dia berkata, Ya Allah saya membaca Al-Quran karena engkau. Allah firman engkau berdusta. Bahkan engkau membaca Al-Quran. Supaya dikatakan kamu adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Di dalam mengajarkan Al-Quran. Maka diperintahlah supaya diseret. Orang tersebut di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan didatangkan seorang yang banyak bersedekah. Ketika ditanyakan tentang hal tersebut, dia berkata, Saya bersedekah di jalanmu. Maka Allah firman engkau berdusta. Bahkan engkau bersedekah. Agar supaya dikatakan, kamu adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah diucapkan oleh manusia. Karena itu siapa yang berniat ria? Melakukan sesuatu karena ria? Allah kadang berikan hal itu sebagai ujian dan fitnah. Supaya dia semakin tersesat di atas jalannya. Man samma, samma Allahubih. Wa man yura'i, Allah Allahubih. Barang siapa yang melakukan sesuatu untuk didengar dengar oleh orang, Allah akan membuat dia didengar oleh manusia. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu kerana ria, Allah akan membuat dia dilihat oleh manusia. Dia akan dapatkan dari kejelekan. Dia dapatkan dari apa yang dia niatkan. Tetapi di akhirat, dikatakan di dalam Al-Quran, Ula'ika layi salamun fil akhirati illan nar. وحبط ما صنعوا فيها وباتل ما كانوا يأملون mereka adalah orang-orang yang di akhirat tiada hal yang dia dapatkan kecuali neraka hancur seluruh amalan yang mereka kerjakan dan batil apa yang mereka kerjakan dan di antara manusia ada yang Allah subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al Quran وَقَدِيمَنَا إِلَى مَا عَامِرٌ مِنْ أَمْلَأٍ فَجَاءَنَا كُهَّبَاءٌ مَنْثُورَةٌ dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan itulah kaum muslimin jemaah jumat rahimani warhimakumullah perhatikan dari amalan amalan hati itu Hisap dari kondisi-kondisi yang berada di dalam hati apa yang berkecamuk di dalamnya kadang pada hati tersebut ada hal-hal yang baik dan besar bisa bernilai dan berpahala sangat dahsyat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tapi di hati itu kadang ada penyakit-penyakit berupa Ria hasad dengki maupun yang lainnya penyakit-penyakit yang tidak terlihat dari mata tetapi lebih berbahaya dari segala penyakit yang menimpa badan manusia dan lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang ada dan terkenal di tengah manusia ia menggemparkan dunia dan penyakit-penyakit ini kadang sebagiannya bisa menghancurkan seluruh amalan waliyullah karena itulah hendaknya seorang hamba selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam ucapan dan amalan, dan selalu berlindung dari segala kesyirikan yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui. Dan dia selalu berlindung kepada Allah agar dijaga dari segala perbuatan Ria Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan dan menghindarkan kita semua dari segala kesyirikan, Ria dan segala bentuknya. Innahu waliyudhalika rahimakumullah.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 Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hajat Allahumma arina al haqqo haqqan warzuqna at-tiba'a warina al batila batilan warzuqna dinaba Allahumma aminna fi awtanina wa aslih la ta'murina warzuqhum bi tawnatan salihatan tu'inuhum ala taatika ya arhamar rahimin Allahumma aid fa anna wabaa' wal balaa' والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منه وانبطن برحمتك يا أرحم الرحيمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار إباد الله Inna Ya Amin. bil Ya wal ihsani wa ita'i Inallah Ya wa Inallah Ya Amin. wal munkari wal Inallah Ya Amin. Inallah Ya al Inallah al-jalila Inallah Ya Amin. Inallah Ya Amin. Inallah Ya Amin. Inallah Ya Amin. Inallah akbar Ya